Waktunya untuk mandi. Ayo kita mandikan bayi dengan nyaman. Bayi merasa lebih bersih dan nyaman setelah mandi. Terima kasih karena telah merawat bayi dengan baik. Ini hadiah untukmu. Belajar merangkak, bisakah kamu menolongnya? Belajar merangkak Bayi Kiki sedang belajar merangkak, bantu dia berjalan maju. Ayo kita bantu bayi Kiki untuk mengambil barang yang ada di depannya. Susu yang enak dan bergizi. Sereal beras yang enak dan renyah. yang lezat wah bayi kiki mendapatkan sebuah paket hadiah yang besar terima kasih karena telah merawat bayi dengan baik ini hadiah untukmu Bayi lapar, ayo kita beri makan bayi. Makan. Kenakan celemek pada bayi sebelum makan. Makanan yang dihaluskan Haluskan makanan agar bayi dapat... Kanan yang sudah dihaluskan ke dalam kantong krim. <SILENCIO> Zed sudah siap oh. Jangan lupa Bersihkan mulut bayi. Makan lebih banyak dan tumbuh lebih cepat. Terima kasih karena telah merawat bayi dengan baik. Ini hadiah untukmu. kita bersihkan mulut bayi sebelum tidur. Ayo kita bersihkan gigi bayi. Kita tidurkan bayi. Mainan yang lembut akan membantu bayi tidur lebih cepat. Bayi Kiki tidur dengan nyenyak. Terima kasih karena telah merawat bayi dengan baik. Ini hadiah untukmu.